Jumpa kembali Dengan kami service di Kami mendapatkan Sebuah kulkas Bilangnya pada Pembuatan es Lama sekali Oke nanti kita akan periksa Untuk Kenapa permasalahannya membuat es tidak bisa dan sangat lama sekali? Oke, nanti kita menuju ke posisi di daerah Nanggul, kita akan meluncur. Oke, untuk rekan-rekan, bisa lanjut menyaksikan untuk videonya. step around oh. to see the truth. ini gini kok sih, harus palingnya es batu, Oke, okay. yang punya bilangnya untuk pintunya tidak mau rapat Bisa dilihat seperti ini kelonggaran Ada 5 cm sampai 10 cm Oke, okay, nanti kita akan mencoba memperbaiki Siapa tahu masih bisa diperbaiki Tergantung pada karetnya Kalau karetnya masih empuk Kita dapat memperbaiki Tapi kalau sudah keras kemungkinan sangat sulit oke okay, kita cek dulu dan kita copot untuk bagian unsel ini dan untuk bagian bawah sepertinya terjadi rokok kemungkinan yang mengganggu di bagian bawah ini dia ya, terganjal dengan rokoknya untuk karet yang di bagian bawah oke okay. selamat menyaksikan untuk rekan-rekan caranya perbaikan karet yang tidak rapat seperti ini pelonggaran lebih lemah antaranya lima sampai lenggaran. oke kita melepas dulu untuk pintunya oke okay, untuk rekan-rekan seperti ini pada bagian hensel seperti tidak dan untuk areksi layar ini kelihatannya benggang sedikit dia cukup lumayan oke okay, nanti kita akan membuka dulu dan nanti kita akan memberikan link seperti ini terlihat ada bagian ini ter terasa keras dan nanti kita akan mencoba untuk Memperbaiki dan mengelim kembali seperti ini, keras seperti longgar. oke okay, setelah kita lem hanya mengelim saja dan kita berikan ring untuk encel nya artinya sangat mudah untuk rekan-rekan kita meniru triknya oke okay, kita, kita pasang untuk pintunya nanti kita akan melihat sudah rapat atau belum oke okay, sangat mudah sekali Oke videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan dan nanti kita lanjut di video selanjutnya. Rekan-rekan jangan lupa untuk share dan subscribe untuk konten biar akan dapat mengikuti video uploadan kami yang terbaru Oke terima kasih rekan-rekan yang sudah mengikuti dan share video kami